Aku tidak ragu-ragu untuk menegur seseorang jika mereka bersifat buruk. Sebenarnya sih, iya. Sebenarnya sih, gue bisa klik akurat. Sayangnya, gue tinggal di Indonesia. Ketika gue negur seseorang, kebanyakan gue yang ditegur balik, katanya gue salah. Jadi, ya. Yo, halo, WhatsApp guys? Balik bersama gue Vinci kita hari bakalan mainin lagi Personality test Lalu Dulu tuh gue udah pernah bikin satu video MBTI test Itu 16 personality sih Sekarang kita bakal ngikutin lagi Karena kemarin gue ngeliat ada komen Di satu video gue yang nanya "Wah, apakah lu masih INTP? Itu sebuah pertanyaan yang menarik Karena gue juga berpikir Mungkin ada perubahan dari personality gue Setelah apa yang gue alami Selama 2 tahun terakhir ini Atau mungkin karena perspektif gue Akan kehidupan sudah mulai berubah Ya, coba kita tes aja Personality gue akan berubah dalam waktu sekitar 2 atau tiga tahun terakhir ini karena mungkin kalau kita tes MBTI lagi bakal membosankan jadi kita bakalan coba tes yang lain ini namanya tes enneagram dan gue belum tahu ini enneagramnya ini gimana ini kita pakai website truity dan sebenarnya mereka juga ada MBTI juga tapi karena gua merasa bosan jadi iya kita coba enneagram dulu ya enneagram ini gratis kalian bisa lihat link yang ada di sini atau mungkin gue bisa cantumin juga di bawah so ya kita cobain aja dulu ya kan membantumu dalam mengetahui tipe apakah dari 9 tipe enneagram yang mendasari ketakutan dan keinginanmu. Hmm, oke. Okay. Berdasarkan dari personality timu yang unik, kamu juga akan mempelajari insight tentang bagaimana untuk menjadi yang terbaik terbaik dari dirimu di rumah di dunia kerja ataupun di hubungan relationship. Oh ya yeah, guys, sebelumnya sebelum kalian nonton video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe guys. Kalau kalian belum nonton video sebelumnya, video sebelumnya akan gue taruh di atas kan. Di atas kanan ini jadi kalian bisa lihat di tinggal diklik aja card yang di atas. Itu video udah lama dan mungkin agak membosankan. Intinya gue mendapatkan waktu itu hasil INTP Oke okay, like, lah kita langsung masuk aja oke. Okay? I strive for perfection. Saya mencari kesempurnaan. Kesempurnaan menurut gue itu agak-agak aneh sih. Ada hal-hal yang bisa menurut gue sempurna itu perlu dan enggak. Jadi bisa dibilang meskipun gue mencoba mencari terbaik, tapi sempurna itu enggak harus. Karena kalau kita mengajak kesempurnaan, enggak akan habis-habisnya. Jadi gue sedikit ke arah akurat, tapi netral ya. I work hard to be helpful to others. Tujuan Gue, ketika gue melakukan sesuatu sebenarnya sih membantu orang Cuman emang mungkin kadang-kadang orangnya tidak terlalu melihat sebagai membantu Tapi tujuan gue selalu membantu orang ya It is important to me that other people like me Kalau gue sih enggak sih Gue merasa gue gak akan pernah bisa menyenangkan semua orang Jadi gue berusaha menyenangkan orang-orang yang menurut penting aja ya Jadi bisa bilang ini inaccurate It is important to me to achieve great things Oh iya past. I make more significant contribution than the average person Gue gak yakin sih Mungkin gue bisa membantu kalian dengan hal, -hal ngasih info kayak gini Tapi gue gak merasa gue terlalu berkontribusi gimana banget I mean like pasti ada banyak yang lebih baik daripada gua I feel my emotions very deeply di balik gua yang sering berpikir dengan logika ini sebenarnya ya perasaan juga sih jadi ya, cukup akurat I have a sense that other people will never truly understand me gua banyak banget asal gue di misunderstand. I think deeply about things. Ya, yeah, bahkan gue ketika ngupload video gue mikir banget apakah video gue ini bermanfaat atau enggak. Itulah kenapa kalian sering banget ngeliat gue bakalan ngilang dari YouTube gue karena gue ngerasa kayak video-video gue buat tuh lagi nggak berkualitas. Kita mood gue mungkin nggak terlalu baik untuk ngupload video. Jadi cukup berkurat. I am prepared for any disaster. Gua tipe orang yang cukup pasrah, tapi bersiap-siap aja ya. It is important to me to avoid pain and suffering at all times. Hmm, juga. Mencari pengalaman-pengalaman yang bikin bahagia atau senang. Hmm, ga selam. Kadang hal-hal yang membahagiakan itu tidak memberikan experience apa-apa sih. Maksudnya tidak memberikan pelajaran apapun. Jadi gue mungkin lebih ke arah mencari yang tidak menyenangkan, Meskipun sekedar tahu itu cukup sih, saya melek ke positifan dalam setiap situasi nggak juga sih. Kadang ada saat-saat di mana gue melihat hal-hal yang negatif. Aku tidak takut untuk memberitahukan seseorang ketika mereka salah. Yap. Tapi nggak sampai mentok sih. Ada saat-saat di mana gue merasa gue harus menghindari konflik. Saya membiarkan orang lain untuk membuat keputusan. Kadang iya, kadang enggak. Kalau seandainya keputusan seseorang itu akan membawa dampak yang negatif, ya gue turun tangan lah. Saya senang memiliki aturan yang akan diikuti oleh orang-orang. Yap, kalau ada aturan yang jelas dan orang-orang harus mengikuti Dan mereka mengikuti itu akan sangat-sangat baik Kalau aturan itu kebaikan ya Saya peduli dengan keselamatan atau keamanan lebih dari apapun Yap, aku banyak memikirkan tentang apa yang akan terjadi di masa depan Ya, sering banget Sering aja gitu kepikiran gitu Masa depan, masa depan itu bukan sesuatu yang akan menjadi lebih baik gitu loh Kita harus tahu sih sebenarnya roda dunia itu berputar Mungkin ada saat akan naik lagi Tapi gue nggak melihat itu akan terjadi dalam... Beberapa tahun ke depan ini sih So, I don't know. Saya tidak cocok dengan orang-orang pada umumnya Kalau di sekitar gua Dengan circle friend gue, iya Tapi ketika gua dengan orang-orang lain Mungkin gue bisa dianggap friend Jadi, ya ini yang cukup akurat Jarang ada alasan baik untuk mengganti kebiasaan yang sudah dilakukan Ada hal-hal yang ketika kita melihat Ini sebenarnya gak efektif ya. Kita mesti rubah Ada juga hal-hal yang ketika kita melihat ini gak efektif Dan kita rubah malah makin gak efektif <laughs> Jadi gua netral aja sih Aku selalu menyelesaikan pekerjaanku Ya, gue gak bisa bilang akurat Selesain. Bukan karena gua ngerasa itu gak penting, tapi maksudnya kayak diselesain pun untuk apa gitu. Ya basically sama sih. Aku selalu mencoba untuk menjadi orang lebih baik. Yep. Aku memeriksa kesalahan dan error sangat dengan sangat berhati-hati. Kadang iya, tapi karena gua orangnya dasarnya kurang teliti. Seperti editan yang suka salah, jadi ya gue nggak bisa akurat banget. Aku suka berada di sekitar orang-orang yang bisa aku bantu. Gue suka berada di sekitar orang-orang yang suka bisa gue bantu. Tapi ya kadang ada saat-saat di mana gue juga merasa gue butuh bantuan sendiri. Tapi karena gue orangnya nggak suka minta bantuan, jadi gue milih untuk menghilang dulu. So gue nggak bisa bilang ini akurat. Sebuah organisasi di mana ada aku, tanpa aku tidak akan berfungsi dengan baik tanpa aku. Let's say netral. I mean like mereka sudah berjalan tanpa gue sebelumnya. Jadi ketika gue tinggalin juga biasanya mereka akan berjalan dengan baik-baik saja. Berpikir kalau gue itu Orang yang sangat-sangat penting di situ akan membuat diri gue menjadi sangat-sangat congkak, by the way. Aku sering merasa ditekan oleh emosi sendiri. Kadang iya. Aku tidak ragu-ragu untuk menegur seseorang jika mereka bersifat buruk. Sebenarnya sih iya. Sebenarnya sih gue bisa klik akurat. Sayangnya gue tinggal di Indonesia. Ketika gue ngegurus seseorang, kebanyakan gue ditunggu balik. Katanya gue salah. Jadi ya, <gat> <gat> saya bisa memvisualisasikan apa yang akan terjadi di masa depan. Samuat iya. Ada berapa kali ketika gue merasa kayaknya ini bakalan begini dan ini terjadi. Jadi ya. Orang-orang kebanyakan menemukan saya agak-agak aneh. <gat> oh sangat. Aku menghabiskan waktu untuk mencari dan mengkoreksi kesalahan dan ke kelemahan saya. Sering gue mikirin kelemahan dan, ke kelemahan dan kesalahan gue selama ini itu apa Dan semoga aja bisa diperbaiki sih Saya memegang standar yang tinggi untuk diri saya sendiri Yep, itulah kenapa publishing video lama nih Saya ingin orang untuk mengagumi saya Antara iya dan enggak. Gue lebih karena pengennya itu orang-orang punya saling self-respect aja lah Nggak perlu mengagung-agungkan seseorang Tapi jangan juga sampai menjatuhkan seseorang Itu yang gue ingin sih Kalau saya boleh jujur, saya merasa saya sedikit lebih baik dibandingkan orang-orang pada umumnya Enggak, banyak hal yang orang lain bisa lakukan lebih baik daripada gua Dan gua mesti belajar dari mereka juga sih Aku melihat pikiranku sebagai tempat yang menyenangkan Iya, berpikir, sekedar berpikir dan merenung itu tuh menurut gua agak-agak menyenangkan sih Meskipun iya, buang-buang waktu emang Aku mempertahankan apa yang aku percaya, meskipun itu membuat orang lain kesal. Karena gue tipe orang lebih karena logika, mungkin kalau seandainya logika gue menyatakan itu benar ya, gue akan mempertahankan. Intinya kalau seandainya seseorang yang berhasil mendinai logika gue dan menjelaskan kepada gue apa yang kirain gue salah, gue akan menerima tanggapan mereka jadi... So... Netral lebih karena inakurat. Orang-orang lain mungkin sering berpikir kamu lebih baik dibandingkan apa yang kamu sadari dan mungkin ada beberapa orang yang benar-benar menyampaikannya padamu bahkan ketakutanmu menyampaikan tentang ke menyampaikan tentang sifatmu kepada orang-orang lain dibandingkan mereka mengindikasikan tentang orang lain kepada tentang orang lain kepadamu. betul maksudnya gimana sih? Oh oke okay, oke okay, okay. Jadi ketakutan gua ini sebenarnya lebih memberikan informasi kepada orang-orang lain tentang sifat gua dibandingkan dibandingkan memberikan informasi pada diri gua sendiri ya. Oke, okay. that's a good insight. Oke okay guys, dari sini sebenarnya gua juga menemukan banyak hal-hal yang saya mungkin bisa membuat gua sedikit lebih baik. So Gue sangat merekomendasikan kalian untuk mengikuti tes ini. I mean, like, tes ini bisa kalian ikuti nggak sampai 30 menit, dan ini gratis. I mean, like, ya, yeah, truity memaksa kalian untuk bayar, tapi kalian ini... Hey, ini zaman modern, Kalian bisa googling apapun yang kalian mau di sini. Dan gue bakalan taruh linknya di bawah. Oke, okay, guys? So, kalau kalian gak suka sama video ini, sekali lagi jangan lupa untuk like, share, dan like, subscribe, dan gue ketemu lagi Thanks for watching. Happy gaming ya, Bye-bye.